Uh, Oke okay. ini aku ngerikan pakai a10 Samsung ini makanya gambarnya bagus banget 10 NNp 1080 p dan HP kalian cuman 720 ya. karena jadi pakai Samsung lebih bagus banget kali ini tak main itu adalah bola air dan denger ini berat banget sih eh di 20 persennya e, udara Ci yang dari bolanya dan ya banyak air pokoknya 80 persennya air dan 20 persennya udara berat banget dan buktinya ini juga gak bisa ditendang nih buktinya juga nih air aku buktiin bukti Karena di sini tuh tenang ya. Ah! Mau. Ah. Ini nih. Ah sakit banget kena kaki tuh rasanya kayak langsung merah lihat. Merah hot. Oh, merah. Gak? Sakit banget. terus ini juga yang membuktikan ini isinya air. Oke, gua bukan bukan. Oke ini bakal pompa pakai pompa air. Nih ini dia pompanya. ini bekas kolam renang yang dulu ya dikasih pompa. Di pompanya kita akan isi air melalui lubang ini. Nih kalau lama ya ya bosan kan bakal dicepet cepetin oh uh, uh, banyak airnya eh eh hati hati hati hmmm diam diam kayaknya memang ditakdirkan begitu mau diam Oke okay. langsung penyok bulanya guys aku isi air dulu bulannya langsung penyok lihat bulannya langsung penyok penyok kan isi hmm hmm, hmm udah tekan lagi oke okay belum belum penuh, penuh, penuh. Oh, oh, bocok, Guys. Lep, ah berat banget. Ah, ini isinya 90% air dan 10 udara. Tes tentang ya. Eh. Ah, tes nge di di lempar, terus kita tenang. Lihat kena tulang kering oh. Dan juga Kalau oh, disundul juga Ini rasanya Pasti beda banget lah Kita coba sundul Kameranya ke atas Good Go. okay. Ah sakit kejutan anjay itu, uh, aku saya pusing banget pusing pusing pusing pusing pusing pusing pusing ah uh, sana tinggal flabby face karena aku subscribe lo, oke okay. ah uh, hej flabby face gampang tinggal di kenceng, okay. oke, okay. debon tiyak guys, ah aku bakal flabby face. Gak, gak bakal tenangin mukaku dan aku lempar saking beratnya bolanya ini sampai ada yang terputus nih, ada yang bolong bolongnya ini nih, ini bolong tuh, tuh, tuh kan, tuh kan bolong ini bolong, bolong, tuh, tuh. bolong. nah, sangat berat ini benar diisi air, bolanya gak bohong ini lumayan sih buat cuci tangan Oh. Ah. Uh. Mm. guh go ah oke kayaknya cukup cukupnya gak tahan lagi jangan bye bye